Seperti yang kalian lihat, guys. Jadi setelah kita colokkan ke HP-nya, ampernya sama sekali tidak naik, guys. Ini 0,00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay guys. Kembali lagi bersama Global Techno di sini, guys. Oke, okay, pada kesempatan kali ini kita dapat servisan HP Xiaomi Redmi 4A ya, guys. Jadi HP ini tuh tidak ada penyebabnya, guys. Ini berdasarkan informasi daripada pemiliknya, HP-nya tiba-tiba mati, begitu, guys. Dan ketika dicas, HP ini tidak ada suatu pergerakan apapun, begitu. Oke, jadi kebetulan HP ini sudah kita buka ya, guys, ya. Untuk back cover atau tutup belakangnya sudah kita buka. Dan ini informasi pemiliknya dulu pernah diservis diganti LCD ya. Di sini kita analisa benar sekali untuk. Pemasangan LCD memang membuka tutup yang bagian atas, ya guys. Dan kemudian, untuk yang bagian bawah ini masih segel, nih guys. Ini artinya, untuk bagian konektor cas itu masih perawan, <tuh> artinya belum pernah dibuka sama sekali, ya. Seperti yang kalian lihat, ini masih bersegel mie, ya. Oke, jadi kebiasaan saya, guys, untuk menganalisa kasus HP mati seperti ini, kita coba, kita colok cas dulu, gitu guys, ya. Jadi nanti... <tuh> kita dibantu menggunakan alat power supply guys ya. Jadi disitu nanti ketika HP itu pengecasannya normal, maka dia ampernya akan naik begitu guys ya. Oke, di sini kita sudah bisa lihat ya guys untuk power supply-nya di sini kebetulan masih saya gunakan untuk ngecas HP nih guys. ya Itu saya kasih volt-nya 5,2 ya dan di sini ampernya cukup baik ya, 0,82. Ini artinya HP-nya bagus ketika di gitu ya Artinya dia berjalan dengan cepat begitu guys ya Dan ini ada HP Oppo f 1 s nih guys Ini kita menggunakan power supply ya <tuh> Jadi kita arahkan ke sini ya guys Ini arahnya ke power supply ya, naik ke atas dia Oke sekarang kita coba lepas ya Kita lepas untuk chargernya Maka dia ampernya akan turun nih guys Nah menggunakan kabel data ini yang dibantu dengan mesin power supply maka kita akan coba kita colokan ke HP Redmi 4A ini guys apakah nanti ampernya akan naik jika ampernya nanti naik otomatis HPnya untuk konektor casnya itu baik-baik saja begitu guys ya oke langsung aja kita coba ya. Ya seperti yang kalian lihat guys Jadi setelah kita colokkan ke HP nya ampernya sama sekali tidak naik guys Ini 0,00 artinya tidak ada pergerakan begitu ya Ketika kita colokkan cas begitu guys ya Sama-sama kita ketahui tadi bahwa ketika kita cas menggunakan HP yang satunya HP Oppo F1S tadi Maka ampernya akan naik Ini mohon maaf guys kita rekam sendiri ya jadi kita menggunakan tangan satu jadi makanya agak ribet begini guys sekarang kita coba kita colokkan untuk F1S ini HP yang masih normal guys ya apakah ampernya akan naik ya kita lihat Oke ini artinya kabelnya masih bagus dan ampernya naik gitu oke jadi untuk kasus seperti ini ini kita simpulkan ya untuk permasalahan di awal ini sementara permasalahan ini adalah pada jalur cas ya guys ya itu bisa pada konektor casnya atau bagian PCB cas kita fokus ke sana dulu aja guys Oke jadi ini kita buka dulu ya untuk perawanannya ini ya ini sudah enggak perawan lagi nanti ya ketika kita buka ini masih segel ya Oke sekarang kita buka dulu jadi untuk menganalisa HP yang mati total itu saya biasa seperti ini guys. Jadi kita lakukan langkah-langkah yang paling sederhana dulu ya dari titik-titik yang paling mudah dulu gitu. Nanti jika memang ini tidak selesai kita naik guys. Kita coba ke baterai begitu ya. Dan kebetulan ini masih dibaut ya belum kita buka. Jadi belum kita coba pakai baterai yang lain gitu. Oke sekarang kita coba aja buka dulu ya. Oke kabel antenanya kita lepas aja Oke jadi seperti ini guys ya Penampakannya untuk HP Redmi 4A ya Ini adalah PCB charge -nya. Jadi sementara kita analisa kerusakan berada pada ini ya Ini ke arah mainboard ya Atau PCB mesin utama ya Oke kita abaikan saja guys untuk bautnya di sini kita punya stok baut banyak sekali ya. Jadi kebetulan kalau untuk servis HP di sini nanti akan kita ganti dengan baut yang baru begitu guys ya. Jadi kadang untuk HP-HP lama itu kan kadang sudah berkarat ya bautnya. Jadi kita abaikan saja untuk bautnya nanti kita ganti yang baru gitu ya. Oke jadi ini adalah kondisinya seperti ini ya untuk baterainya baterai Xiaomi Redmi 4A ini kita singkirkan aja dulu di sini. Oke, guys sekarang kita coba aja dulu ya dengan kondisi seperti ini. Kemudian kita colokkan cas, guys. Jadi, HP itu mati total bisa terjadi karena IC ya, IC pada baterai ini konflat, short itu bisa juga terjadi ya. Maka ketika kita cas, HP-nya tidak ada pergerakan suatu apapun gitu ya. Itu bisa saja kemudian ini kita colokkan. Jadi, untuk Xiaomi ini biasanya kalau kita colokkan tanpa baterai dia akan tetap hidup guys jika jalur casnya ini berfungsi dengan baik ya jadi ketika kita colokkan dia akan hidup cuman kayak HP buat guys mati hidup mati hidup jadi. ya ini sepertinya tidak ada perubahan suatu apapun ya kita colokkan bisa kalian lihat di power supply ya power supply nah sekarang kita coba aja dulu kita siapkan untuk PCB yang baru ya dan kebetulan ini aku ada Ya, stok ya stop stok PCB ya PCB second dari HP cabutan Oke, sekarang kita coba aja ini yang PCB yang baru ya Ya. Oke, okay guys. Kita matikan dulu lampunya. Oke, okay, jadi seperti ini ya. Ini artinya HP ini sudah berjalan dengan normal ya, guys. Jadi ketika kita colokkan ke cas HP ini dalam kondisi mati ya. Kita colokkan cas kemudian tanpa baterai, maka power supply akan naik, guys. 0,3 dan seterusnya seperti itu. Dan HP akan restart terus-menerus. <tuh> ya seperti itu ya Oke sekarang kita coba Kita pasang baterainya guys Jadi sepertinya Kita sudah dapat kesimpulan nih guys ya Daripada permasalahan hp kita ini <tuh> Sekarang kita coba Kita pasang dulu baterainya guys Oke, sekarang kita coba colokkan cas sorry bukan yang ini yang satu lagi ya ya sepertinya ini merupakan awal yang baik guys jadi jika kalian perhatikan untuk layar atau lampu led di bawah layar ini maksud saya ini sudah ada tanda-tanda kedip-kedip guys ini artinya hp ini ah, baterainya benar-benar habis total ya guys ya seperti itu ya Ya sudah ada tanda pergerakan getar guys. Oke seperti itu. Dan sekarang kita coba beralih ke power supply guys. Ya. Power supply naik ya guys 0,44 ya. Kita kasih voltnya 5,2. Sorry ampernya ya. Oke benar saja guys. Jadi HP ini posisinya baterainya benar-benar drop total ya guys ya drop total maka dia nyalakan HP nya tidak mau hidup dan ketika dicas HP ini tidak ada suatu pergerakan apapun iya seperti itu bisa seperti itu karena memang untuk jalur atau konektor cas ini ini memang bermasalah guys ini rusak jadi ini adalah satu set ya kebetulan di PCB cas jadi <coughs> kebiasaan saya ini <coughs> saya ganti langsung satu set ini gitu jadi ini nggak begitu mahal kok harganya murah bisa juga ketika kita tidak ada stok PCB misalkan kita lepas saja ini untuk konektor cas ini kita lepas kemudian kita ganti yang baru guys kita ganti yang baru seperti ini yang masih bagus ya kita carikan persamaannya gitu guys ya ya yang seperti ini yang masih baru seperti ini bisa saja begitu guys ya cuman kalau memang ada stoknya itu saya rekomendasikan itu buat kalian para teknisi pemula atau yang sudah senior ya itu sebaiknya kita ganti total aja guys jadi kan kalau solderan pabrik itu lebih bagus gitu ya lebih rapi begitu sebenarnya kita sendiri juga bisa nyolder gitu kan cuman kan kalau pabrik itu jauh lebih rapi begitu dan ini akan kita ganti satu set nih guys mulai dari mic ya ini mic kemudian di sini ada getar biasanya guys ya getarnya ya. Ini kebetulan HP ini getarnya nggak di sini, ini di atas ya. Ada juga yang biasanya sama getarnya, guys ya. Jadi sama getarnya di sini juga. Oke ya, jadi cukup sekian video kita hari ini. Jadi permasalahan HP ini adalah pada jalur casnya, guys ya. Pada jalur atau konektor casnya. Oke guys, jadi demikianlah tutorial mengatasi HP Redmi 4A yang mati total begitu, guys ya. Dan tidak bisa dicas begitu. Jadi Kalian cukup lakukan langkah seperti yang kita bahas tadi, oke. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan kalian rasa channel Global Tekno sangat bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe atau tombol merah di bawah video ini. Dan sampai jumpa pada video kita berikutnya. Mantap jiwa mempesona!